Wih, mantap! Eh, <laughs> eh gak menyasar kan masuk sini? Kan gak usah sih. Gue kan udah pernah ke juga sini, iyo, udah pernah ya, ke sini juga sekali. kan? Petunjuknya juga jelas itu kan. Se Gimana, mana? ada langsung. <laughs> Jadi karena jelas, berarti aman ya? Gak aman ya? <laughs> tadi kan pas lagi kontak kontakan kita pas janjian kemarin itu kan, masalahnya biar dapat sama teman-teman yang lain ya, tapi berhubung... Yeah. Yang lain masih punya kesibukan masing-masing mungkin ya kan. iya yeah. Tapi ya udahlah. Nanti kita next kita bikin lagi aja lah. Gak masalah ya kan? Aman. Nih kita buka dulu ya. Oh, iya, iya. Kita buka. Oke okay lah. Tiga, dua, satu. Eh sorry, pula. lu dua, besar. Pak Aceh Iwan, Yo. Glenn, gak Lama <laughs> gimana kabar? sehat semua? sehat sama. Semua stabil ya? stabil, <laughs> bahasanya, mas, stabil. bahasanya mas bro itu stabil nih sudah banyak yang tahu, tapi biar lebih afdol lah Pak Aceh Iwan, Glenn bisa perkenalkan lah diri ke sahabat-sahabat kita mau man dan mau ya kan kenalan-kenalan <laughs> Saya Glenn Bisa, sedikit keras ya Glenn ya <coughs> Nama saya Glenn, saya itu musisi Keyboardist Handal <coughs> Keyboardist Dan ini Saya Iwanos ya kebetulan main keyboard juga Wah, oh, sama-sama keyboard ya sama, oh, sama, main keyboard. Iya, sama, sama main keyboard Tapi kalau Glenn, keyboardnya keyboard sejuta umat ya <coughs> Di gimana-mana deh Aduh ini proyek apa nih Paci? Jadi uh, sebenarnya lagi bikin proyek uh, tadinya solo, mm -hmm. bikin solo Project namanya Iwanus. Kebetulan anak-anak semua yang yang dari yang tadinya kita uh, mainnya bareng-bareng terus nongkrong bareng di Jakarta, kebetulan sekarang semua udah tinggal di Bali yeah, kan. Yeah. Jadi dah daripada bikin solo, mendingan bikin solo tapi konsepnya band Market tetap nama Iwanos oke, okay, Iwanos and the Namekz and the Namekz uh, bisa di sedikit dijelaskan kok memilih nama namex itu kayak maksudnya itu gimana? Maksud, <laughs> maksud dan filosofinya Namekz itu bagaimana? kebetulan nama, nama Namekz itu jarang dipakai juga ke, uh, kecuali yang tahu nama Namekz itu sebenarnya anak-anak di daerah Papua jadi namex itu asal kata dari Namek Nama itu dalam bahasa marin uh, jadi Merauke. Merauke. Merauke. itu daerah uh, Selatan Papua. Oh iya. Di Merauke itu kalau kita bilang Namek itu artinya saudara laki-laki. Berarti itu bahasa daerah Namek. Bahasa daerah ya. Bahasa, iya. bahasa daerah Namek hmm. sih itu ya. Ketulian, kemarin pas bikin nama Denamek uh, banyak-banyak uh, brothers sister ya, di sosial media nah uh, ini nama banyak kok sama kayak planet Namek. Namex, nah, <laughs> Dragon Ball kan? <laughs> iya ada. Ya, ada planet. namanya Bagus Namex tuh kayak kayak uh, planet dinamix kata. Bukan. Kalau Namex yang di Dragon Ball itu kan pakai X deh. Kalau dia dinamex pakai K sama S. Jadi Iwanos and Brothers itu ceritanya. Nah, kalau untuk Pak C memang asli dari Papua ya, dari Papua, lahiran Papua. Papua. Ya. Dan Glenn sendiri? Kalau saya tuh lahir besar di Jakarta. Tapi Cuman asli orang tua dari Flores. Asli Flores. Asli Flores dan Gorontalo. Dan Gor. Oh, ada ada mix, nama mix. Ada, ada ada nama Fams belakang? Ada, ada. Gama itu. Oh ga, gama G itu. Ya. Gama itu nama, nama fam Flam, dari nama bapak. Flam dari bapak Flores. Kalau boleh tahu Pace kelahiran tahun berapa Pak Wah, umur berapa Mungkin mungkin belakangnya aja dilihat lagi tahunnya. 19 11 04 <tuh> bulan hmm. bulan, Juni. Bulan, Juni. bulan Juni. Bulan Juni. tanggal 2. Tanggal 2. Kalau gue tanggal 20. Sama. Bulan Juni, bulan Juni juga. Juni juga. Tahunnya? Tahunnya 93. Uh, oh masih kecil. Masih kecil. 2000-an. <tuh> <Serius, tuh> Berarti apa? Gemini ya. Gemini semua, Gemini, Gemini. Ya, Gemini. Ada satu, ya, satu lagi, drummer Dramernya. Uh, Joshua Joshua, Joshua, Joshua, Joshua, Joshua Sama juga. dia tanggal lahirnya. 20 juga. 20 juga. 20 juga, Joshua uh, kalau kalau kalau. Oh ya, mereka kemarin ulang <guruh> tahun. Paling <guruh> Satu siapa namanya lagi satu. Willy. Willy. Itu itu salah satu keluarga Namex juga. Keluarga Namex. Riska Batu dan Gemini apa Gemini, Family. Gemini power jadi udah terjawabkan siapa sosok-sosok beliau ini kayaknya ada duduk-duduk manis sana. silahkan kalau mau masuk boleh, gak apa-apa okay. dengan senang hati gitu um, iya, yeah. ini salah satu bintang iklan yang jagir ada di baliho loh makasih Oke. ini, adalah. Kopi. kopi yang memang rencananya kita dari Jagir uh, masih test case publish Oke. Okay. Jadi belum publish nih, belum untuk belum belum untuk apa namanya di publik secara umum, wow. masih secara pribadi aja. Masih test case kalau emang masuk, maunya diproduksi ulang. Yes. Ya, pasti, pasti ada. Jagir kopi, pasti uh, ada. <laughs> ada. Nanti ada ya, nanti ada begitu itu sisa kita ada ada buat kenang-kenangan. Si, ngasih. thank you, thank you. Next kita lanjutlah aku mau nanya-nanya sedikit nih tentang Denamax. Pace Iwan adalah salah satu keyboardis nasional. kan? Dulu sempat bergabung dalam sebuah band Stephen and Coconut Tree. Akhirnya Pace memutuskan diri untuk di Bali. Mundur dari kan bikin statement kan tuh kan, bikin statement mundur untuk di Bali dan Membesarkan Amex sini atau gimana? Atau mungkin bisa pacet ceritakan? Jadi waktu ceritanya uh, kita mulai dari mana ya? <tuk> dari sini aja. Ya. Jauh-jauh nanti <tuk> <Kami> repot nyarinya. <tuk> kita mulai dari ini dulu waktu anak-anak break. <tuk> Sempat break ya? Sempat break waktu itu tahun 2010. 2010. 2009, 2010. Tahun uh, malam tahun baru 2010 tuh anak-anak bikin uh, las konser sebelum break iya yeah. di daerah, uh, daerah mana kalau belum tahu konser itu terakhir itu ka nah, kafenya masih ada ya? Jakarta ada nama kafe Man Manchester namanya oh iya iya iya iya iya iya iya Sarina iya iya iya iya dulu yeah. Harto iya yeah, udah yeah, udah yeah, udah ya, ganti dulu uh, Harto Sarina Sarina cafe. di Sarina yeah. udah anak terus anak-anak nah, uh, decide buat break nah, udah break gue kebetulan waktu itu bikin project sama almarhum Aray. Gorai, Gorai, namanya Rainbow Sky dulu. Rainbow Sky, yeah, the Sky. habis itu, yaudah karena di Rainbow Sky juga waktu itu uh, setelah jalan-jalan-jalan, kebetulan banyak waktu kosongnya kan, yeah. liburan, tidur, liburan ke Bali, ke Bali, ke Lombok, ke Bali, ke Lombok, ke, Bali, ke Lombok. Pas ke kiri Trawangan, waktu itu pertama datang cuma berapa hari ya, tiga hari sama almarhum tuh itu Gaming Island pernah dengar Gaming Island nggak? Ya karena aku ada di sana. Ya Gaming Island pertama itu cuma tiga hari. Hmm. Pas begitu lihat di Terowongan kan, wuih. Ini ini ini ini, <laughs> ini, ini ini ini ini ini masih muda masih muda banget soalnya sulakan. Yeah. Masih umur dua tiga atau dua yeah, empat masih yeah. lagi walt waltnya kan. Wah ini ya ini. kayak di mimpi mimpi kan. Yeah. Kayak main yeah. film. <laughs> film <laughs> Kita main film aja kalau gitu ya udah. Kalian pergi tiga hari tiga hari pulang Jakarta ya, Jakarta sampai Jakarta ingat terus kan di kepala waduh gimana caranya nah, namanya juga masih muda kan ayo nekat kan? cabut nekat saya cabut. cabut tinggalin kerjaan tinggalin segala macam udah, udah gak mikir segala macam itu mau kerjaan loh namanya juga baru pernah bebas banget hmm. kan di pulau kan ngapain <laughs> aja dari pagi Hari party, party, dan party, party, dan party, Di Gili party, ya, Partili lombok ya Udah ya. ya, cabut party, party, party, sempat anak party, party, party, party, party, lu party, party, party, party, party, party, party, party, party, party, party, party, party, ya party, party, party, party, party, party, party, party, party, party, pindah lah Gili, party, party, party, party, party, di Gili wah, Di Gili, anak-anak Gili, terawangan. gili. Balik ya, Jakarta lah, lu udah tinggal di Gili, wah aduh enak banget, gak mungkin balik Jakarta Iya, yeah, iya, yeah, yeah. nah, situ, situ terus pindah ke Bali habis itu bikin Island Soul sama Almarhum Iya yeah. Bikin Island Soul, karena Almarhum juga mau pindah ke, ke Bali kan Kita ketemu di Bali, terus ngobrol, wah gue bikin ini nih, gue bikin band gue juga mau pindah ke Bali Ya udah, kalau begitu gue pindah dari Gili Trawangan gue pindah ke Bali, dia pindah dari Jakarta pindah ke Bali, hmm. bikin lah lensol, uh, arah daulat and the soul. Okay. Udah lah, bikin stay di sini, udah di tengah jalan anak-anak mulai ini nih mulai ngumpul lagi nih bikin grup pasar, gitu-gitu, Iya, -gitu yeah, Iya, yeah, iya, yeah. anak gimana nih jadi kok nanti sudah laku tahun nih ini nih, <laughs> ayo dong, ayo lagi jalan lagi dong, nah, jalan lagi deh, akhirnya. Waktu itu juga karena uh, pro proyekannya Almarhum kan masih nanggung kan Baru-baru kan? Yeah, yeah. juga jalan proyekannya Jadi anak-anak reunian Itu sekitar tahun 2017, 2017. kan? 2017 ya? Kereunian kok kena Tris Setelah 8 tahun oh, yeah. Jadi gue uh, kebetulan namanya juga udah tinggal di Geri Trawangan Udah tinggal di Bali, enak banget kan Udah males banget Iya, kebetulan surfing yeah. juga kan Wah kalau gue hmm. pindah ke Jakarta, gue bisa surfing di mana cari ombak? Cari ombak, surfingnya beda, surfingnya beda. Ya <tranquil hai> <laugh> <remembers> udahlah, akhirnya setelah itu kan bikin reunion kan, <t who dram> lebih baiklah Jakarta Bali Jakarta Bali Jakarta Bali, kata Bali bikinlah album, buat album keempat kok kan kemar kemarin-kemarin tmaret tuh. Nah. Jadi cerita, cerita nih. Iya, ya enggak apa-apa, enggak apa memang sih. Memang ini belum kali <tuk> ya udah. Well, management, wah kalau misalnya eh uh, sebetulnya sebenarnya sih enggak sih, enggak apa-apa sih maksudnya kayak misalnya banyaklah anak-anak band di sini yang maksudnya emang asalnya di Bali tapi mereka bisa manggungnya kemana mana kan, ya, ya, SID betul. bisa. Iya, bisa. Iya, bisa. pula bisa, ada Hardan bisa kan asalnya di Bali. Banyak juga yang lain buat anak-anak, supaya so, ya. aja stay-nya di Bali ya, ya, sekarang Iya, iya ya. bisa kan gampang, cuma manajemen mau supaya gue bisa stay Jakarta kan Ya... Susah Susah Paham ya, itu, Gue agak sedikit file orang yang bisa agak susah dipegang, bawahnya kayak batu kayak, Banyak batunya, <laughs> <laughs> ya gitu lah ayo, -ayo. Nah, ya gue decide buat, udahlah kalau misalnya emang gak bisa, udah Hmm. mengundurkan diri, mengundurkan diri, itulah singkat cerita <laughs> singkat lah ya. Singkat Berarti kesimpulannya adalah bukan ada masalah intern, masalah oh, apa sebenarnya? Karena beberapa kali pun juga um, yang setahu setahu aku ya, hmm. sempat anak-anak kopernat, eh Stephen dia main, hmm. Pacik kan juga bantu ya? Bantuin. Iya, bantuin. Yeah nah kita ngomong masalah Stephen Jam, nah ini salah sosoknya nih Glenn nih kok bisa sampai terlibat di Stephen Jam gimana Glenn? pertama sih, berawal dari nongkrong sih bang, itu semuanya jadi dulu kita ada tempat di Jakarta namanya Equal Park itu tempat sejarah iya Equal Park tempatnya di Jalan Jaksa, itu legiannya Jakarta lah Dulu pertama baru lulus SMA ah, kalau nggak salah, tahun-tahun 2010 2011. Suka nongkrong diajak temen teman nongkrong situ, ikut teman lihat dia manggung di situ. Terus diajak jam jamming. Itu baru-baru banget belajar, baru banget belajar bisa main keyboard. Ikutlah jamming-jamming di sana, mulai dari nggak dibayar. Iya, <ganti> <ganti> <tik> <tik> kita gitu, tiap tiap malam lah. Aku kesana kan, sampai di sana. Terus ada satu hari Almarhum nih Bang Tepeng ngeliat aku lagi ngejem nih sama dulu mainnya sama di sana sama Denny Frus. Oh iya. sama Deni. Eh uh, apa nama grupnya dia? Mm, uh, dulu dia main kibot, kibot, kibot, kibot. Iya. sama ya. Deni Frus lagi ngamen-ngamen di sana, terus Mas Bro, sama Bang Tempeng lihat. Wah, boleh juga nih anak nih mungkin yeah, <laughs> gitu kan. Ya. Langsung lah diajak main. Jadi <laughs> <selain> bot juga kan <laughs> <Kibol> juga kan Wah <laughs> lagi <kira> juga nih <laughs> sama Iwan sama-sama kibot lagi. <laughs> <laughs> iya. Jadi udah Uh, waktu itu diminta siapa ya? Uh, waktu manajernya coba minta kontak dikira Kira dikirimin materi-materi Steven Stephen, coba ngulik di rumah kan Terus waktu itu pertama kali main itu tahun 2012 Itu, sorry, itu pas Stephen uh, lagi break ya? Lagi break, break, break. Ya. Makanya dia lagi bikin Stephen Jam Stephen Jam, iya Pas 2012, itu tiba-tiba ditelepon sama manajernya bisa gak main tanggal segini-segini? waduh, kaget juga kan? Hmm. Soalnya kayak, "Wah, biasa gue dengerin lagu-lagunya nih, nonton mereka dulu zaman pensi-pensi." Iya, Masih muda banget, Masih kan? muda <laughs> banget. Soalnya waktu itu emang masih 18-19 tahun. Bisa gak main di mesti... eh, uh, main sama Steveerson. Wah, kayak mimpi loh, mimpi jadi kenyataan gitu. Wah, hmm. bisa, bisa, bisa, bisa. Akhirnya dulu inget banget pertama kali main sama Steven tuh tahun 2012 di acara radio show iya hmm. betul nah di TV One itu e pertama kali main Habis itu kebetulan uh, saya juga masih kuliah kan masih kuliah jadi beberapa kali ikut manggung terus kesibukan kuliah juga ikut apa kadang ikut kadang nggak akhirnya mulai bener-bener ikut itu full dari tahun 2014 atau 15 gitu itu mulai full schedule sama stephen apa konsisten konsisten di situ terus sampai akhirnya 2017 pindah ke Bali kok memutuskan diri mau pindah ke Bali gimana apa karena dibujuk bujuk sama sama fajri jadi ceritanya Pak <ini>, jadi <tuk> pantau dari kamu ya iya itu juga itu juga penyebabnya dan sering main di Bali dulu kan stephen kan sering banget main di Bali jadi <tuk> stephen di Bali itu extend, extend extend extend tiketnya extend kan <coughs> Jadi kadang main di sini cuma misalnya dua hari atau tiga hari extend sampai seminggu terus baru balik Jakarta baru manggung lagi kemana. Gitu. Nah, wah juga tinggal di Bali. Nah, terus kebetulan kan Almarhum Gorei kan kenal juga kan udah lama juga kenal Almarhum. Nah, pas Kak Iwan mau balik ke Konatris, apa Almarhum Gorei udah mulai deh tuh. Apa Sonic mati. Yeah, yeah. Jadi kayak pertukaran pemain lagi. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Transfer pemain. Yeah. Yeah. Jadi, dah lu ke Bali aja lu. Seni aja bantuin gue. Iman, Bisa, Iman yeah, mau betul. balik ke Paponatu. Yeah. Lu bantuin gue di sini. Oke, okay, Bang, siap hmm. Akhirnya udah gak pikir panjang, berangkatlah udah langsung ke Bali leh. Apa udah selesai main sama Steven? Akhirnya pindah ke Bali, main sama Marai kayak Ivan ke Jakarta. Jadi kayak transfer pemain gitu, Bang. Iya, iya, iya, iya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. <laughs> udah, hmm. jadi kapan atres akhirnya reunian? Rasa di sini nih, Namaru. Bang Goreng. Fokus dari sana itu. tuh ya kira ya. sampai sekarang di Bali Sekarang di, di Bali Tapi Almarhum Gore ini bukan kita menceritakan bahan beliau ya Banyak banget proyeknya Ada Rider The Sky, ada Daddy on the Hoptie yeah. Iya yeah, Ada, yeah. apa? Island Soul, apa? Ah, Ray Daulah ya, uh, Ray Daulah soalnya Ya, Alan Soul, Soul. Ada, yeah. Alan uh, Soul itu proyek lain Iya, kira-kira Oke lah sekarang aku nggak mau lagi bahas masalah itulah kenangan-kenangan itu cukup lah mengenang-mengenang itu yang pasti ya kita sama-sama berdoa untuk beliau-beliau yeah. semoga mendapatkan tempat-tempat yeah, di sisi yeah. yang maha Kuasa di sana yang pasti anak-anak yeah. uh, juga uh, karena memang kan basicnya anak-anak itu dari dulu kita belum uh, nggak punya nggak punya satu tongkrongan maksudnya nama tongkrongan nama komunitasnya apa cuma kemistrinya udah ya yeah, udah, udah udah jadi terbangun misalnya, ya jadi misalnya ini nanti Glenn main sama siapa? Gue nanti main sama siapa. Tapi udah kayak keluarga, yeah, nama yeah, proyeknya yeah, RB, beda. -beda. Yeah, yeah, yeah. Hmm, hmm. Tapi di luar itu, kalau oh misalnya kita nggak bisa kerja bareng, tapi kita tetap keluarga. Yeah. Gitu. Ya, aku juga buktinya bisa nyemplung ke sana gitu. Yeah. <laughs> nggak mau hmm. ya kan? Okay. ini ada beberapa pertanyaan yang memang membuat sedikit menggelitik hati, kadang-kadang. <laughs> <laughs> boleh siapa aja mau jawab? Boleh Glenn, hmm. boleh Pak Iwan Pertanyaan ini yang pertama saya akan bertanya NAMEX dari NAMEX siapa yang paling jahil oh, <laughs> ya. paling jain memang nggak ada anak-anaknya tuduh-tuduh aja mereka mereka nggak ada <laughs> Ya, kita dulu siapa nih? Hari Ferry Ferry Ferry hari ini, hari ini, hari ini. Hari ini, hari ini, apa dia? bawaannya apa? hari ini. Hari ini, hari Paling Hari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 Paling klip Kita tunuh siapa nih? Kita tunuh Yosua aja deh Yosua Yosua Yosua Yosua Yosua Yosua Yosua Yosua Gini ya, di Names ini mungkin belum banyak pemberimanan pemberwadi tahu bahwa mereka tuh ada Yosua tuh di drum Yosua Ada Gerald di bass Pace Ferry. di vokal Ferry di gitar Glenn di keyboard sama-sama keyboard hmm. oke okay. next siapa yang paling cerewet? ya semua kan lagi siapa yang, yang, yang paling tuh deh tapi paling terwet seru dia tapi mulut kalau nih nih nih ini pasti rebutan nih kalau siapa yang paling baik hati ayo semuanya baik semua baik sih tuh <coughs> yang agak kalem sih Gara. Dia, nah, dia paling baik hati berarti ya. Kalau kalau dia ya. kalau ada kecewet-cewean. Enggak <hati> <hati> punya pelan. Uh, iya, iya, iya. Oke. Okay. Kalau siapa yang paling royal? Polydynamic soalnya ada 3 Gemini soalnya. Iya. Sama, langsung, Kekuatannya model. sama. <hati> <hati> Jadi kadang-kadang kadang-kadang itu -kadang, kadang -kadang, old oh, udah udah, udah misalkan di, di grup WA atau kolom lain jadi udah liatin doang gak bisa ngapa-ngapain karena sama kelakonya kan hmm. udah tau oke okay, oke okay, oke okay. berkaca pada ah, diri ya, sendiri ya, <laughs> yang, malas, yang, malas, yang, malas, yang, yang malas balas, uh, balas komen yang kita gitu, gitu sudah ketahuan wah aduh nih di ini kelakonya sama <laughs> <laughs> oke okay. next siapa yang paling perfect <tuk> kalau main apa? nih. Ya dalam segala hal lah kalau namanya perfect bukan hanya main aja. <tuk> bukan juga Bang siapa yang baik -baik. Kayaknya gue masih kayak bengkak. Kayaknya dia gini, kalau on time, seri? seri beli, beli, belum ada pertanyaan yang paling on time belum ada belum ada belum ada iya beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, oke kalau yang paling jahil yang di sebelah kiri saya Nah, ini kebalikan. Ini tadi kan paling on time, hmm. kalau yang paling sering telat. Gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, dengan gue, <tuk> dengan waktu ya gue, gue, gue, gue, gue, gue, dari dulu sih tapi harus maklum, ya, soalnya kan rambut. Iya, iya, iya, iya, iya, atau satu-satu, ya harus satu iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, baperan iya, iya, sih. <coughs> karena yang paling muda si Ferry, kayaknya Ferry deh yang paling muda nih, Ferry <laughs> <laughs> <muda. laughs> <Perry laughs> lagi Ferry <laughs> lagi, Ferry lagi, Ferry <laughs> lagi <laughs> waduh, asli ngomel-ngomel nih, -ngomel <laughs> sama nonton, wow, golok <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> makanya datang <laughs> kalau yang paling perhatian, sama satu grup paling perhatian dia yang cepet tangan, perhatian banget pokoknya yang paling perhatian kalian? oke, okay. padahal dia paling sering telat ya hmm. Oke, oke. oke Terjawab, terjawab, terjawab. So, Soundnya nggak bener, dia langsung samperin mixer. Nah, Ini belum beres, belum beres. Iya. Biasa apa setup panggung. Dia yeah. set -up Berarti dia panggung. paling perfect sebenarnya dong? I iya. Teknisi, Pak. Oke, oke. Insinyur, insinyur. Insinyur. Sekiranya. Kalau siapa yang paling banyak dapat sambutan dari fans, uh, yeah. tahu lah paling depan ya <laughs> ini <Gila>. kokalis, <laughs> <Yo>, depan romah, <laughs> iya iya, ya, kita ya. kan sayap sayap aja, <laughs> <laughs> um, kalau siapa yang sering di panggung keratin ya, yang sering tepe-tepe, tebar pesona. <laughs> balance, kalau Namex balance dia semuanya tebal pesona semuanya tebal pesona masa sih? Mm. Kalo... Joshua sih, Joshua iya, aku baru lain, powernya beda, dia langsung <laughs> <laughs> <laughs> powernya beda, antara konak sama mainnya <laughs> beda memang. aku juga udah punya miling ke sana <laughs> <laughs> <diri>. boleh, boleh <laughs> kalau yang paling humble Jeral. Yeah. Jeral. Kalau Jera. Jera, dia. Jera. Kalau. Yeah. Wui, dia paling, hmm. Uy, dia paling baik banget deh ya. Semua dia hatinya baik. Jadi yeah. buan kebuan, lembut. <laughs> ada lembutnya. Pak Cek, siapa um, yang paling berjasa dalam karir? Uh, bah, kalau karir musik banyak banget. Yang paling, yang paling salam. ada ada satu satu uh, ada satu sosok uh, dia legend juga. Uh, almarhum Paceroi Putihena, hmm. itu basisnya Rastafara dulu. Iya yeah, iya. Yeah. Dia yang bikin Rastafara sama uh, Mas Doniki dulu. Mm -hmm. uh, jadi yang bawa yang bawa saya dari Meroké, yeah. dari anak daerah sampai bisa ke Jakarta, kebetulan almarhum Roy Putihena. Waktu itu dia datang ke dia jadi uh, gestar di Meroket waktu itu ulang tahun Meroket yang ke-100. Hmm. Dia guestarnya di sana. Kebetulan gue jadi band pengiringnya dia. Waktu datang ke Meroket di sana dia ketemu sama saya. Jelas saya main. Kebetulan dik uh, orang Jayapura juga bisa bisa logat Papua. Ih, eh, Adik. Kau nih main bagus juga. Mau ke Jakarta tidak? Nanti saya kasih tinggal nomor HP. Oh kalau sesuai ready ke Jakarta, nanti kontak saya tinggal di punya Rumah Jakarta hmm. Itu dia Itu salah se -se -se yeah. seorang yang yeah. paling berjasa dan yeah. bergaduh yeah. yeah. Kalau Glenn, siapa Glenn? Kalau dulu Jangan dulu lah dulu Ini kan mau dulu, keren. mau sekarang, mau selamanya <laughs> Dia banyak, banyak si jasa bang, Banyak sih, banyak yang berjasa Cuma yang menurut yang paling, yang paling berjasa tuh. Mas Bro Tepeng, sih. Mas Bro Tepeng ya. Hmm. Okay. Amarun ya. Jalan-jalan banyak banyak banget kasih yeah. pengalaman. Dia yang istilahnya membukakan, membukakan pertama. Itu bisa jadi ke aja. Yeah. Okay. Dia orang oh, baik banget orangnya. Sangat baik. Terlalu hmm. baik. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau kebiasaan terburuk yang susah dirubah dari setiap personil kalau menurut Pak C siapa? Kalau siapa? iya. Yeah. kalau kalau siapa sih rata-rata <laughs> <laughs> tapi rata-rata anak band sih masalah utamanya sih disiplin. Yeah. disiplin. jadi kalau misalnya rata-rata uh, sih anak band ntar mereka belum sadar kalau misalnya disiplin itu di, sangat diperlukan kecuali nanti kalau mereka udah punya proyek sendiri uh -huh. dan jadi leader. nah baru ketahuan juga ternyata disiplin itu sangat penting. sangat sangat penting, penting banget. Okay, dan okay. masalah utama anak band adalah itu dia disiplin. Jadi susah diatur. kalau menurut Pak C hampir rata-rata semua personil Ya sama aja sih ya. <laughs> Anak-anak ben itu, anak-anak bench semua tuh isik palanya itu sama aja. <laughs> ya, ya, iya, iya, iya. iya. Susah diatur itu udah pasti betul susah diatur. Apalagi kalau lagi sedang jatuh cinta ya Sorry lah. Namex, The Namex, nah Iwanus and Namex. Ya udah ya. Ritual sebelum manggung. Ritua ah, kalau ritual sebelum manggung sih anak, anak sih biasa ngumpul, berdoa, habis berdoa, minum-minumlah. Ya. Dersi mesti tipis. Dandan kita agak lama Dandannya <rus th> <hati> <hati> lama. iya, iya, iya. Itu kan salah satu untuk menjadi sarana penampilan. Iya, iya. Oke. Terus ke daerah info juga gain juga hmm. nih produser handle nih. Kalau oh, <laughs> ya. ada yang mau punya ini <laughs> uh, lagu. Proyek-proyek apa? -apa, apa, -apa kan, bisa langsung aja. Iya, boleh, boleh. Alamatnya? <laughs> sekalian nomor rekening oh, ya. ya. Oh, iya. bisa. Sekalian di-WA. <laughs> nomor rekening ya. Ini produser handle nih, <laughs> gawat nih. Ada nggak dari Genamex? Pengalaman paling buruk sebelum manggung? Sejauh ini sebelum ada sih Sejauh ini sebelum sebelum. Paling ya masalah sound system teknis Iya masalah teknis Berarti gak buruk-buruk amat lho? Gak buruk-buruk amat -buruk biasa Kalau pengalaman paling menarik saat manggung? Ngelihat <laughs> semua orang joget lah Itu dari Glen Kalau <laughs> Haji? Eh, iya sama kok maksudnya uh, Ketika, kalau kita, kalau gue ya, kalau gue main musik, uh, percuma kalau gue main musik, terus gue senang sendiri di panggung nah, yeah. ya Kalau misalnya lihat crowdnya, mereka juga bisa bisa joget bareng, terus bisa nyanyi bareng, mereka senang, kita senang, puas Puasnya beda, hmm. gitu loh Iya, oke, oke Terus kalau misalnya kita main, terus yang di ya penontonnya juga biasa-biasa aja, mereka nggak ada timbal balik, nggak ada feedback balik, gitu. kita juga aduh. Karena kita kan main musik yeah. buat orang yang nonton yeah. sebenarnya Bukan buat kita, ya buat kita juga dikit sih Cuma yang besar sih buat orang yang nonton sih Oke okay. Aku nanya dari Glenn dulu deh Artis sebuah band, Glenn Artis sebuah band itu keluarga, Bang Hah? Keluarga Keluarga Keluarga <tuh> di Itu udah kayak apa ya uh, Lagi kita di sini yeah. kan jauh Kita udah gak punya orang maksudnya jauh dari orang-orang dekat kayak orang tua, kakak. Hmm. Kira kayak Namek sini ya, udah kayak keluarga, udah kayak anggap kayak kakak sendiri deh yang kejagain kita kita semua. Juas hmm. hmm. sih bang kalau pen. Kalau Pace? Sama. Sama ya. Oke. Jadi itu mesti emang emang chemistrynya ke waktu kerja sama di luar kerja, semestinya sih harus sama dia. Hmm. Jadi gak cuma ngpendoang, dia Oke, Oke oke. Nah, kalau dari sekarang ke Pacet nih. Hmm. Arti musik bagi Pacet tuh apa? Oh. Nah, musik. Ah. Pertanyaannya simple, simpel kan? <laughs> panjang <itu. laughs> kalo, Soalnya kalau gue emang dari, dari kecil udah gue dari SMP tuh gue udah udah bayar-bayar uh, uang sekolah pakai duit manggung. Hmm. Jadi ya malam kerja di bar. Kalau di sana bareng kalau di, yeah. di di kan namanya kota kecil. Iya yeah, iya kan? yeah, iya. Yeah. Dari SMP gue udah jadi malam main di bar sampai jam dua, pagi sekolah baru ruang sekolah sendiri dari SMP. Berarti arti musik itu susah dijabarkan dengan kata-kata tuh, atau wow. mempunyai suatu hmm, pesan tersendiri? buat saya, music is my ya, music is my life. Oke, okay. oh. senang. <laughs> <laughs> wow. Ada efeknya loh tuh. <laughs> nah, kalau berdua nih, arti loyalitas untuk sebuah band atau sebuah karya. Wah, wow. berat nih. <laughs> <laughs> loyalitas sebuah band, loyal itu ya <coughs> enggak pasif sih. Kalau kita di dalam band itu ya, kita harus aktif juga. Nah, itu hal kecil. Kayak misalnya apa ya? Balas WhatsApp deh. Itu cepat kalau WhatsApp cepat, cepat kita harus balas. Hmm. Itu sih hal kecil sih sebenarnya. Sebenarnya hmm. kecil, kecil tapi itu menunjukkan loyalitas oh, kita. Iya, iya, iya, iya. Waktu juga loh loyal. Waktu. baiklah gitu Oke, kita lanjut ya. Masih banyak nih pertanyaannya belum selesai nih masih. soal baru nih udah mau makin nah, mulai-mulai keseru-seruan nih. Yang seru kita, coba, iya, iya, kita cobakan, kita cobakan, kita cobakan. Kopinya enak juga ternyata. Enak, dicampur enak juga ya Mas sebenarnya. Holy water, yeah. holy. air suci, air suci, ya yeah. yeah. holy water. Yeah. water. <laughs> Oke, okay, next ya, lanjut ya. Okay. Ah, artis sebuah rambut untuk Glenn dan Pak Cebal. <laughs> Yeah, hehehe hey, olah, olah rambut kalau rambut itu kan mahkota iya nah? yeah, oke, okay. kita gitu juga tahu itu mahkota nah, <laughs> pasti ada sesuatu disana <laughs> jurus kita bang, jurus kalau buat cewek-cewek itu -cewek jurus kita ya rambut iya yeah, oke okay, oke, okay. senjata pasti. andalan ya andalan, andalan. kayak kadang, <coughs> dulu kalau dulu pas kecil aduh, kan saya kan sekolah kan mayoritas kan rambut pada lurus semua nih karena di Jakarta. Saya doang kritik. Sering diledekin, rambut tuh keriting gini gini gini gini gini. Wah, di Jakarta nih ribo-ribo, ribo kritik Pas sudah jadi anak Ben pas sudah gede, Banyak orang-orang kata, "Selesai ya keriting." Di member kayaknya kritik gitu, Jadi jualan, Bang. <tik> Ini artinya wah banget nih. Ya. <tik> Enggak mau buat belum belum mau untuk buat potong rambut. Oke. Okay. Kalau artis sebuah stylist atau fashion dynamics itu bagaimana? Oh, nomor, nomor.. setelah musik fashion. Fashion, berarti oh. langsung urutan kedua ya. Oh, oh. Okay. Sangat penting berarti penting. itu. Harus tampil banget. oke oke oke oke. Sejak kapan terpikir untuk Pak C. Iwan? Terpikir dalam Pak C. Iwan untuk berkarya original. Hmm, ke original Pas mulai pindah Jakarta sih sebenarnya sekitar umur 19 uh, tahun lah, pas awal sama Coco Natrice. Itu terpikir memang, ingin yeah. sekali bermain original yeah. ya? Iya yeah. Walaupun sebelumnya, Bace sempat mainkan Main cafe Ya, main-main yeah, main cover, cover, cover lah Cover, cover, cover song Original penting banget, apalagi sekarang kan maksudnya udah udah gampang banget dunianya udah udah enteng banget tuh cuma bisa menolong sosial media lu bisa udah bisa yeah. udah bisa eh, promosiin karya lo sendiri jadi penting banget original oke okay. harus kalau grand bagaimana kira kalau original tuh baru nih bikin buat benar bener terjun ke original apa sekarang sih aku udah nyoba sih pernah nyoba cuman ya emang belum dirilis juga tapi udah ada waktu pernah coba bikin baru mikir lu pas udah di Bali udah di Bali pas udah di Bali hmm. karena dulu pas di Jakarta kan selalu ngikut selalu ngikut, ya. ngikut ngikut ini, ngikut ini, ngikut pas udah di Bali, dulu yang motivasi banget tuh pangarung goreng hmm. dia selalu, ya eh, lu bikin dong no original lu sendiri oh, no original okay. lu sendiri. liat tuh i want bisa tuh gini, gini gini akhirnya ya udah, akhirnya pernah nyoba iya dia orang yang gitu banget iya dia support banget support iya. banget original aku sih. juga tahu sih orangnya hmm. emang gimana sih dia juga sampai males mainin lagu orang sebenarnya kadang-kadang alasannya gue bu, bu gak bisa nyanyi lagu orang lupa <laughs> ya alasan <laughs> alasan tuh <laughs> yang harus dipadam sih penyanyi dia original original ya rata-rata di di anak-anak juga maksinya anak-anak yang dari Jakarta yang dari mana-mana ditinggal di Bali kalau dulu kan jarang banget orang bawa bawain original sama cover kan di Bali kan kalau goreng dia, dia main di mana-mana, pasti ya. song 50 sih, original, 50 cover dia. Bahkan lebih dari 50 persen. Iya. Lebih, iya. Ya. Sekarang anak-anak ma yang main di cafe di Bali rata-rata bawain original, ya. cover original, cover. Nah, Logis. ada nggak kira-kira karya yang paling menurut Pak C. Iwan tersulit saat membuatnya dan membawakan saat live? yang paling susah? iya saat membuat karyanya, begitu mau dimainin juga aduh sulit juga, hmm. ah, ada nggak? ada sih banyak yang... ada judul lagunya Crazy Cidomo namanya Crazy Cidomo iya oh, itu, <laughs> itu harus konsentrasi kalau nyari, kalau bawain lagu itu rata-rata hmm, latihannya lama tuh kadang-kadang udah latihan, udah sering dibawain besok bawain lagi masih masih ada yang ada yang sleep aja ya, ya Itu ya. harus konsentrasi Berarti karya yang judulnya Krissi, Krissi Cidomo Itu memang musik aja ya Iya, ya, dia instrumental Dari semua karya-karya yang sudah Pace Iwan buat hmm. Ada nggak pesan yang mau disampaikan di dalam sebuah karya Untuk para penikmat musiknya Pace? Segini. Ada uh, Kebetulan nanti uh, udah kita bocorin aja deh ada mungkin dalam waktu dekat mau keluarin single judulnya feel my soul yeah. jadi uh, pesan pesan dari lagu itu sebenarnya uh, kalau lu udah mulai rasa capek nih misalnya lu nongkrong nih kan sama temen-temen kadang-kadang kan namanya juga uh, ditongkrongan kan ada yang suka ngeledek-ledekin apa gimana oh lu gini nih lu gini lu kadang-kadang penuh banget tuh yeah, yeah. iya iya tiap hari nongkrong gin gini aja nih, aduh, enak. Lah. Karena kan lu, lu mesti menjauh dulu tuh dari dari tempongan tuh, ya, menjauh ya. dulu, lu mikirin, lu, lu isi lu, lu isi apa, uh, you feel your soul with uh, sesuatu yang lebih penting, insya so, sendiri. Gue sendiri dulu deh, baru gue pikirin teman-teman gue nih Ntar kalau gue udah cukup, baru. udah ready, gue balik lagi ke ya, tongkrongan. kasih ya. lagi. Oke, okay. tapi Cara nyampe-nya nggak langsung, yang.. wah kalau gua withdraw, ya. udah rame nih, gini nih, rara ini nih, tapi.. bikin ada kiasannya yeah, ya.. oke oke oke.. rara rara rara masih rara rara rara rara rara rara rara rara rara rara rara rara rara rara rara kalau anak sekarang rara rara rara rara rara rara rara rara rara rara rara rara rara rara rara rara rara rara rara rara dan seberapa pentingkah? Glenn, bro macek hmm. bahasa asing uh, tergantung sih, lo mau kalau gua sih, biasa sih 50-50 bahasa Indonesia 50%, -50% bahasa, bahasa Inggris berarti tidak terlalu penting ya? iya penting juga sih sebenarnya bahasa ya <laughs> penting banget maksudnya dalam kalau yang gua ini dulu anak-anak di Coca juga begitu, oh, Ride Riders Sky juga begitu. Jadi dalam satu album misalnya satu album 50% bahasa Inggris, lima puluh bahasa Indonesia okay. di Ride the Sky juga begitu. Kalau Glenn bagaimana Glenn? Kalau bahasa Inggris penting sih. Penting. Iya. Seberapa penting? Pentingnya itu juga bisa membuka peluang kita untuk bisa jalan-jalan keluar. Ke Memperkenalkan yes. lagu kita yeah, okay. supaya bisa dimengerti orang luar Lebih internasional Lebih internasional okay. Kenapa Harus pakai bahasa asing Selain untuk memperkenalkan internasional Karena di internasional pun juga banyak Menampilkan bahasa yang bukan bahasa asing yeah, yeah, yeah. Dan mereka bisa joget, bisa ketawa, mm. bisa, bisa fun Dan bisa hafal dan bahkan bisa menyanyikan lagu tersebut kalau bahasa asing sih, kalau waktu itu e, pernah punya pengalaman nulis bareng-bareng Bahasa asing itu lebih straight, lebih langsung gitu Maksudnya lebih, gimana ya, lebih kayak langsung to the point gitu Kalau bahasa Indonesia, kalau kita kadang kadang lalu pernah, waktu terakhir ada juga projekan e, like, Ini lagunya udah jadi tulisan bahasa Inggris, hmm. terus kita artiin ke bahasa Indonesia Aneh gitu jadinya, hmm. jadi kayak terlalu bertele-tele gitu, yeah. pas, okay, okay, to okay. the point hmm. gitu tapi sebenarnya sama aja sih hmm. tergantung dari kitanya yeah. aja ya karena realitanya kan kalau bahasa asing apapun juga ya kayak kita lah kita lah mendengarkan bahasa lagu Spanyol gitu kita kan ngerti, gak ngerti gitu. tapi kita asik aja bahkan yeah. bisa nyanyikan ya A ada ju ada juga kalau kalau dari gue sih ada uh, lebih ke masalah teknis sih okay. masalah teknisnya tuh apa kayak perkusif tuh loh oh, yang ya. ya. ya. kadang, kadang di reggae juga banyak kayak dulu makai uh, gue agak kesulitan bikin lagu bahasa Indonesia kenapa hmm. karena kadang-kadang Uh, Perpustiknya tuh gak kena. Kalau misalnya lo bikin musik, bikin apa di bikin musik pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, kalau pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, ini gol gue gini, ada nggak sebuah ada nggak sebuah gol itu. Hmm. Dan ah. Kalau dari gue sih golnya sebenarnya buat gue bisa bikin band sama sama saudara-saudara gue ini Glenn, Joshua, Terry, ya, ya. Gerald, dan lain-lain juga semua tim. Gue bisa bawa mereka jalan-jalan ke mana aja ke dalam dunia. Itu Ameen. itu gol gue iya. Dan untuk meyakinkan ke mereka bahwa ini loh sebenarnya yang kita kita tuju gitu. Iya. Yep. Okay, iya, bisa, okay. bawa, bisa bawa band gua, saudara-saudara gua, gua, bisa bawa mereka, kita touring kemana aja, terus uh, kita bisa sharing love, uh, share good fight to everyone, Dan banyak orang suka lagu kita kita bisa keliling dunia ngeband terus kita bisa grow up, panjang, kita bisa sampai tua bareng-bareng si, ini sih sebenernya wah oh iya yeah. nah, bagaimana jika sebuah karya ...dari Dynamics, yang tercipta yang menurut Pak ini, ini asik banget, tapi ternyata di publik, gak diterima hmm. Nah <laughs> iya so, uh, Ya, kalau menurut gua sih kadang-kadang tergantung, ada, ada, kita hitung lagu per lagu Jadi misalnya ada, ada lagu yang memang di daerah misalnya nih, gue bikin lagu uh, Bahasa Indonesia nih Mungkin di daerah di daerah Aceh mereka nggak suka misalnya Ah, lagunya kok gini Cuma nanti kalau lu ke daerah Kalimantan, tiba-tiba orang suka hmm. gue cerita pengalaman dulu deh Lu, uh, gua bagi pengalaman aja sih uh, Sebelum Namex lah Lu tahu pecahnya Koko itu di daerah mana? Ada yang tahu kan? ada Pecahnya Koko itu di Purwokerto Pertama kali gitu kita -gitu, lagi gerilya nih hmm. Jadi, uh, komunitas malah main semua uh, Walaupun nggak dibayar waktu itulah ceritanya ini main di sini, dibayar pakai bir doang, dibayar pakai abdi, nah <laughs> segala macam. Usaha kira-kira, pakai kan di Jakarta kan? Hmm. Wah maksudnya anak-anak kira uh, ekspektasinya sih di Jakarta nih yang booming duluan buat kemana-mana. Tiba-tiba pas kita ke Prokerto dong. Tiba-tiba suatu alun-alun tuh, itu masih masih perjuangan tuh, yeah. belum belum yang pro sudah zaman yang hampir ribu, oh, puluhan ribu orang segala macam. Tiba-tiba sampai Prokerto. Satu orang lalu nyanyi. Siapa yang tahu? Hmm. Wah, tiba tiba-tiba itu orang nyanyi satu, -satu orang lalu wah, saya tidak sih sudah. Oke okay, oke. Magic okay. tuh momen tuh. Berarti biasalah mau diterima dan diterima oleh para penikmat musik yeah. atau fans itu, yeah. itulah apa namanya resiko lah. Resiko. Oke okay, okay. Tapi pasti dari dari setiap karya. Misal lu lu yakinin sama apa yang lu yang yang lu bikin ini? Ya? Hmm lo isi dengan apa dengan jiwa wow. segala macam keyakinan apalagi segala macam pasti jadi sesuatu deh. Oke, oke. Nah, sekarang bagaimana jika karya yang sudah tercipta tiba-tiba diakui atau diklaim oleh orang lain bahwa karya tersebut miliknya? Oh. Ah, ah e -ka? <laughs> Ini pernah terjadi loh. Banyak yang pernah terjadi. Banyak nih. banyak banyak. Nah, banyak. ini kan kita juga perlu tahu nih. Hmm. sekalian lah, sharing-sharing juga sama kita iya hmm. kan? gimana tuh? wah, kalau menurut gue itu pelanggaran banget tuh itu harus kita kejar, itu gak bisa misalnya karya itu bang, apa ya? gak bisa, gak real, maksudnya gimana sih hati <tuk> itu, kuasannya iya, iya. terus tiba-tiba dia sama orang lain wah, kayak apa ya? anak lah, anak <tuk> iya. terus tiba-tiba diakuin sama orang Aku lain gue nonton filmnya siapa? siapa lagi legend mencintai? oh ini, Miles Davis Miles Davis hmm. lu pernah nonton Miles wah, keren banget dia ya, karyanya karya dia yang udah rekam di curiang yeah. orang sampai tembakan-tembakan tuh wah, perjuangan oke, oke, oke sekarang Maktu, maksudnya uh, film itu uh, menunjukkan bahwa uh, penting banget satu karya berjuang tuh, oh untuk sisi. ya, apa hmm. berjuangkan karya tersebut yeah, ya iya pentingnya, dong. sangat pentingnya mm. ya wih, itu sampai nyawa darwah ya. nyawa, tembakan-tembakan yeah, ada nggak keinginan atau mimpi yang sampai sekarang menurut Pace masih belum tercapai? Masih belum tercapai? Gua dari dulu sih cita-cita sih satu Waktu gue masih masih di anak-anak juga, waktu itu masih di pas, pas reunian juga gua pernah ngomong sama anak-anak Cita-cita gua sih sebenarnya cuma satu Gue bikin band, gua keliling satu dunia semuanya Uh, tapi itu kan berat kan iya ya emang cita-cita harus -cita tinggi langit memang ya, hmm. tapi gue gue akhir-akhir ini gue kan uh, uh, uh, sering ke tempatnya ada namanya Michael Fenty namanya dia kan lumayan lah namanya lah di, di Amerika kan gue lihat dia tinggal di, di tinggal di apa uh, di Bali hmm. punya rumah punya apa tapi konsernya ke dalam dunia yeah. bisa kenapa kita nggak bisa iya padahal kita sama-sama manusia hmm. oke okay. setelah gue pelajarin pelajarin pelajarin, pelajarin, pelajarin Ternyata emang <coughs> jauh sih. Kalau diomongin kayak gitu sih, Indonesia sama di luar kan jauh banget ya. agensi apa segala macam, eee. manajemen apa segala macam. Ternyata kuncinya manajemen. Oke, okay. manajemen ya? Hmm. Penting iya. manajemen itu ya? Penting banget. Kalau lo mau keliling dunia mau band lu, manajemen. Harus manajemen yang kuat. Hmm. Dan yang straight. Straight. Hmm. Nah, kalau orang biasanya, kalau manajemen stress, biasanya bermasalah dengan personil-personil yang pasang <laughs> dengan waktu. Wah, saya contoh nyadar di sini. Lama, this morning. Nah, kita kan ini nama acaranya kan, bom. Ya? Hmm. Ya, kan Kalau dari Glenn, nama Aceh. Begitu mendengar kata bom, ekspektasinya apa? Meledak, meledak, <laughs> Aceh, meledak, meledak. Oke, okay, sama. Tapi, jika kata "bom" ini adalah sebuah singkatan, kalau dari versinya Glenn, apa pacek apa? Oh, BOM, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, gitu. bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, menarik, menarik. Ah, ah, nah, bom, ini yang mana punya nih? bom, bom, bom, bom, bom, kata sahabat wah sahabat, sahabat itu tempat berbagi sih bang, kadang itu kita gak bisa aku gue masih punya orang tua kadang kita gak bisa ngomong ke keluarga ke orang tua atau ke kakak atau ke adik, bisa cerita tentang masalah kita tapi kita bisa cerita ke sahabat kita itu oh, okay. sih jadi dia lebih, bukan lebih sih apa ya, kayak ini lagi keluarga, ini sahabat juga sama sih. Setara ya, bagaikan keluarga juga. Aku nggak mau nanya pertanyaan yang sama Pak C. Pertanyaan yang berbeda. Kalau Pace, artis sebuah cinta. Eh tapi gue jawab, gue jawab, gue baru dapat di kepala BOM. Oke apa nih, apa apa. Biarkan orang merdeka. merdeka. Oke, okay. kita nanya apa arti <adik> cinta masih ngeles kenapa sih banyak sih kalau arti cinta art mah tergantung cinta buat siapa dulu cinta itu bebas cinta itu, bebas. itu universal. Hahaha. Hmm. <tuk> Arti cinta itu banyak sih, sebenarnya sih uh, Kalau buat gue arti cinta itu kasih sayang Kasih sayang, oke okay. Aku nggak mau nanyain pertanyaan ini kalian nggak mau hmm. Hanya pacainya C Oke dah, berarti arti cinta bagi Pak Iwan adalah kasih Sebuah sayang. kasih sayang ya. yang tulus, yang bagaimana? yang tulus, karena yeah. yang tulus dari hati yang paling dalam. oke okay. cewek-cewek suka nih yang ini <laughs> oke okay lah, gini sebelum kita mengakhiri ada beberapa lagi pertanyaan yang bukan pertanyaan tapi ini uh, aku minta dari Glenn dan Pak Iwan berilah motivasi untuk generasi yang zaman sekarang okay. nih motivasi generasi Milenial zaman oh, now, okay. dari mana dulu? Boleh, Glenn. Boleh, okay. Pak. boleh, Glenn dulu nih. Oke, okay, uh, motiv motivasi, motivasi, yeah, motivasi. Motivasinya paling buat teman-teman milenial, yeah. <laughs> netizen, netizen milenial, pemandan, pemandan, pemandan, pemandan, pemandan, pemandan, pemandan, pemandan, pemandan, pemandan, pemandan, jangan pernah untuk minder buat membuktikan karyanya untuk bawain karyanya harus tetap produktif terus jaga kesehatan woi <laughs> ayo wajah gua buat generasi pemuda zaman sekarang zaman yeah. now pemuda pemudi lah pemuda pemudi uh, tetap bermimpi hmm dan jangan lupa mimpinya tuh harus diwujudin nggak uh, bisa mimpi doang yeah, mimpi yeah. terus hilang ah, itu doang lu abis lu mimpi lu wujudin jalanin okay. terus, mungkin jangan perlu dapat jangan terus. mimpi abis lu dapat mimpi tidur lagi jangan dapat mimpi lagi tidak lagi, lagi okay. tetap berkarya tetap semangat pantau pantang menyerah okay. apalagi sekarang udah udah udah zamannya udah gampang teknologi udah enak internet ada pokoknya kalau punya karya, bikin aja bikin, keluarin, bikin, keluarin, bikin, oh. keluarin yes, semangat oh. dong terakhir nih, sebelum kita berpisah ya kan beri satu harapan atau mungkin pesan untuk negeri ini ah. Indonesia eh. ya yeah. untuk Indonesia, semoga cepat bangkit gak ada lagi korupsi gak ada lagi kolusi, gak KKN lah pokoknya, gak ada lagi KKN gak terus, uh, Indonesia harus bangkit sih, harus bisa mm. maju terus itu aja sih, Bang Bapak C buat Indonesia, kita harus bisa merdeka di negeri sendiri woy yes. <laughs> mantap, mantap, mantap. Pak C nih, mm. ada kenang-kenangan sedikit lah, kecil nih, dari kita juga Glenn, ini ada namanya yang udah dirasakan, ini kopi, kopi jahit, bisa dilihatkan ya, dan mungkin di bisa sedikit diberilah Apa? paling enggak, ini kan masih tes case pabrik yeah, nih yeah, yeah, yeah. mungkin ada masukan-masukan yang gimana nih, oh, rasanya, enak, kok, enak, kok. rasanya eh? enak banget enak rasanya enak banget, maksudnya pas gitu, nggak pahit, nggak terlalu asem, nggak terlalu pahit Pastinya, ini, nah, ini memang benar-benar dari kebun Jagir sendiri, Wee. ini dari kebun yang begitu panen, baru dia bisa ada kopi tapi kopi Jagir, ada, <laughs> berdiri sejak kita berdiri <laughs> <laughs> Makasih banyak, makasih banyak Terima kasih banyak, ya, Oke okay, nah. kita tutup ya Tutup nih ya, makasih banyak makasih untuk banyak. waktunya, untuk semua kesempatannya di hari ini, semoga kita Iwanus and Dynamics, Tercapai segala keinginannya Mimpinya teraih Selalu sehat untuk keluarga semua Dan.. mau Kita tutup Kelu dua besi wow.